ini persiapan kita untuk memancing, ya. Jadi persiapan hari ini kita turun ke lapangan untuk memancing. Kita ya, mudah-mudahan hari ini hari yang baik sehingga kita nanti bisa uh, informasinya hari ini hari tanggal yang baik untuk melakukan memancing. terima kasih. jadi mulai oke pelan-pelan aja pak ikuti aja pak kemana dia mau mulai. jangan dipaksa pak yadi ini dia masanya pak yadi dia sudah mulai dimakan tadi habis kering-liling itu pak ketemu di sini kita tempatnya arut Harus pak dari gerak-geraknya ketahuan itu. Ambil insang ya Pak, insang sampai, Pak sampai, aja Pak, sampai, sampai, sampai, sampai,